Yo yo yo yo yo yo yo yo, What's up yo? Balik lagi bareng Mamang Bet Slot Channel ya boy. Seperti biasa kita akan membocorkan pola slot kecor hari ini seputar kakejus lagi tentunya ya boy. Dengan ditemani lahan terkejut terkejut dan rekomendasi di tahun 2022 ini ya guys. Ya di mana lagi? Terus kalau bukan di Auto Spin 88 pastinya ya boy. Karena di Autospin 88 anjing langsung dikasih 4 sekter yang bro limatek karena di autospin ini merupakan salah satu situs slot online tergacor harus si teraya Dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentunya ya bro Dan juga di autospin lu mau JP berapapun pasti dibayar kontan ya bro Dengan tingkat transaksi depo dan WD dijamin super duper anjing tembak id Gak mau ya cu. Oke tidak apa-apa ya bro Pokoknya yang belum mempunyai ID nya Gaskin gaskin gaskin untuk linknya udah memang taruh di pin komentar ya Brodi Gaskin Uksu, tanpa banyak cekap pematuk lagi langsung saja kita in game nya ya boy. Kita bermodalkan duit gocap saja, anjing mantap boy. Lumayan kali dua juga ya, cu Penghubungnya wa penghubung itu boy. Dan diusahakannya boy. memang mengingatkan main game slot ini menggunakan duit bebas ya boy. Jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras gituan cu Nanti yang ada malah jadi beban keluarga gitu cu Jangan sampai ya brodi. Dan selalu stay safe di pokoknya ya boy